dan sering ditanggap titik yang terus kalo kalo ke dealer, nak beli sepeda motor, kalau cash 12 juta nak kredit 4 tahun, kena ke juta aku kan gak jadi haram nomor, gue 2 akad dalam satu bak tapi yang ngalah-ngalah ya pinter, gue ada 2 akad terus kok mas gue duit 600 gue jelas itu apa apa kredit hahaha gak tau, pikir loh ku tapi wong sakarone di Padu Bali 600.000 pulang bawa sepeda motor Eh <tuh zaman> nabi nabi akeh. Tapi wong nambah ini yo tenan. Medit kok ngandimu. Karena situ balik Misalnya pulau utang juta, diutang juta, rembang. Gara-gara keluarannya orang Mustofa itu rembang, biro Misalnya tiap nakeh pun Karena SMSan tidak biro, misalnya tidak biro, Pulau nyauri pas pasar juta, padahal balik. Labisan itu sambil ngomong ngomong nyaur nyaur, kau karuan Aku mau naik toh mau jual beli kerupat. Pakdir sing diceritakno kan uga zina piru kan tepaan lho kaya Nabi Sulaiman Nabi Daud ku gitu, tepaan nah tepaan ku saged riyen kaya kasus sing dicetakno nabi niku wa dauda wa sulaimana id yahqumani fil harsi iz nafahat fihi ganamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin fa Sulaiman wa kull an ataina hukma way dadi ana wong di wedhus iku lalah wedhus wedok moko wedhus lanang yo bingung nabi Sulaiman untung weduse wedus Hei, Jadi Sulaiman Rabingongu perokai kalau di sini wedesu, wedesu wetok susune lagi pasake, mangan tandurane wong, juraroh, setiap pangalu sekat senile lewat apa borah walhasil takok Nabi Dawud di Putusno wedesu disita, sekarang takok Nabi Sulaiman urase ngendai. Tanduran konten tadi sing diwedhus is what you say, kalau sing duwe, Tanduran. Jadi akhirnya sing di Tanduran nih sang so ngepok susu newedus, sang ngembangun bih susu. Sing diwedhus balik nao malih, Tanduran nganti seperti, semula. disebut would fah-faham naheanobo. Tapi masalahnya kan, lah, itu nak bercuti sebeto, kena cicu susu Mana bocoran untuk bocil sebeto, tapi nak bocil sebeto sampai cumi ini boleh. orang susu udah bingung, gak tau. Jadi hukum gampang timbul terus tau. No, nah, orang tepat, ada yang salah, yuk bingung tenan Untuk bocil sebeto, tuh. Jadi sekundang no, ni bunuh, bang, gerseng ketai gus bulat. Ya, gerseng ketai gus tau, bang. Ya, tanda ikon bale, nosak, plus, hesi. Katanya hitung onak servis untuk nobo susu. Kau ragaran riba Bagaimana kau ragaran nobo? Iga. Lalu hati-hati. Kau cokusu teman-teman nganti dari no medik. Kau yang anti riba tapi dari ini medik. Lalu udah buku dulu. Kau mau dino akun baladina diman lah. Ayo so dinal. Misalnya kalau diutang Mustofa sak juta, Mustofa biasa regenake nggak nontelpon. Misalnya kalau nambahi orang atau saya, asal tidak dalam akar dan Mustafa tidak menganggap itu haknya itu jenis pisar saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akar dan Mustafa menganggap itu tidak haknya itu tidak dianggap riba tapi kalau Mustafa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya itu berarti riba karena masuk akat ya, tapi saya ini maksudnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu riba, perkara ini itu was... jelas apa-apa, jelas, misalnya orang tertentu terkenal, ngutangi gampang tapi baliknya luah ya. tapi masyur, itu tetap riba, karena makruf sudah di sudah dikenal bahkan sudah jadi bisnisnya, ini sudah jadi apa? bisnis. semuanya ya, zaman sekarang Fatul Mu'in, itu sudah riba, sudah bingung ya perkara ini riba gus kuno kuno ini kuno, orang dihutangi lawaran, rapati kecuali mau duit yajan, duit gede itu kita paham, faham yesus kita itu di keyakinan riba yang Tapi kaya rasa nyontok, contoh contohnya ini kadang contohnya gak pas. Contoh-Mu kadang contoh-Mu, pas bibir Nabi nanti utang pedet di sahur. Tapi kafur lama, darah ini mulai riba, yura oleh terjadi ketika diangkatkan. Kan lagi gak boleh terjadi ketika diangkatkan. paham gini.